anak awak pilih kawannya ke, mana mau pilih ke, kalo waktu mau corona kan, mong saya ini ke mong kenal waktu kita ke sebangel, corona asu kok, es, eh, nambah ya sembuh, <coughs> eh kamu kau diem, apa, ngomong dong, jangan <coughs> cuma diem aja. Hmm. banyak ya. so, so cantik ya, sok imut, sok cantik, sok imak, aduh hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Hai kan? kehidupan perantuan begini hidup di pinggir jalan kereta sangat berbahaya ini ada mama lagi tidur nih, nih hidup perantuan yang penting bisa tidur guys di tempat manapun. Kalau mau ngopi di sini aja, guys. Mbak, mbaknya centil hmm. sok imut sok hai, sok cantik. hai, hmm. ya, guys iya iya iya hai, Yang sangat glamor, tak malam beginilah kondisinya. Ini kondisi anak perantau nih sangat sempit. Banyak ya. yes, punya kopi enggak? Minta kopi dong atuk. Banyak minta kopi dong Di vlog ya, Minta kopi habis aja mbak Tuh mak lagi tidur tuh Ini kondisi anak nah, nih. Aku, aku permain teman-teman, lagi pada ngapain nih? Oi. YouTube. Eh, mas tablo ML lagi ML lagi nih. Yang untuk Duh, sekalian tuh kayak gitu hidupnya, guys. Eh, Ya, ya. Sayang. Apa yang, apa yang kamu pikirkan? Bicaralah padaku. Nih Ini guys, ngopi dulu nih, kopi kopi. Kekos, Ribuan, ribuan. Jangan seribuan. bicara seperti itu, apapun yang terjadi, aku akan tetap memperjuangkan cinta kita. Ya. E -a -a -a. <kuh> Sombong Mbak amat ya, kondisinya ya, ya, ya, Ngopi guys, ngopi-ngopi Ngopi Mbak, jam segini belum tidur? Belum, uh, seandainya belum ngantuk Masih menungguin seseorang Siapa yang ditungguin? Ya seorang dong, orang yang spesial ya Saya ya mbak, ya. yang ditungguin ya? Enggak sih, ada yang lain Siapa tuh? Pohon pisang ya mbak dan pohon, rambutan. Oh, pohon rambutan Kalau pohon pisang mau ada Kalau pohon rambutan Saya cari-cari itu enggak ada Adanya di cahaya sendiri Ya dulu ya videonya